Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Derusa Auto. De Auto. Oke, kembali lagi di channel Derusa Auto. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan juga sudah menonton channelnya Derusa Auto. Karena di channel ini kita akan membagikan informasi seputar stok showroom dan juga promo showroom mobil bekas. Ya. Betul. Oke teman-teman, kebetulan kita kembali lagi di showroomnya DHL Auto Cars teman-teman, ya. Dan saya kebetulan ditemani langsung dengan Bang Sem. Apa ya. kabar Bang Sem? Kita balik deh. lagi Bang ya. Sem ya. Oke Bang Sem, kita kembali lagi di channelnya Deros Auto untuk kita bagi-bagi informasi seputar stok punyanya ya. Bang Sem ya. Tapi sebelumnya. Bang Sem, kalau ada teman-teman yang mau nanya DHL AutoCars ada di mana dan nomor teleponnya Bang Sem, boleh di-share dulu Bang Sem, silahkan 0857-1022-1704 Betul sekali, itu untuk nomor teleponnya ya Bang ya. Sem ya Nah, Oke. untuk alamat DHL AutoCars sendiri Bang Sem, silahkan DHL AutoCars uh, berlokasi ada di Jalan Layak, Siak Terbarat, ya. nomor 39A Guaran Serpong ya, Guaran Serpong itu Tangerang Selatan Siap, nanti kalau misalnya di Google Maps sudah ada ya Bang ya? Sudah ada Betul, pokoknya tinggal ketik aja DHL AutoCars betul, ya siap. Atau di sebelahnya bengkel Bos ya? Bengkel Bos, betul. betul sekali, oke kalau gitu Bang Sem Informasikan lagi nih Bang Sem Kalau yes. seandainya beli di DHL AutoCars Kira-kira benefit buat customer itu apa aja Bang Sem? Silahkan untuk benefit kita garansi adalah unit bukan uh, kilometer putaran. Ya. Garansi surat-surat dokumen asli. Siap. Garansi bukan bekas tabrak dan banjir. Siap, ya. Bang Sem. Hmm. Barangkali mau ada dikasih promosi apa, Bang Sem? Promosi ya, mungkin ya. sama kayak mungkin kayak kemarin e imani lima ya. Imani e 500.000 ya, Bang Sem. Ya. ya setiap pembelian di DHL, DHL AutoCars, Autocars ya, ya khusus betul. untuk customer-nya D-Rosa auto ya, ya. subcrambernya rosa auto ya. Siap, Bang Sam. Oke, Bang Sam. Kita nggak usah lama-lama lagi ya. ya. Kita langsung aja ke unit yang pertama, Bang Sam. Ini ada apa nih, Bang Sam? Ini Ayla X manual 2016. Ayla X manual 2016. Yang pertama, service record. Siap, kilometer, masih 40 ribuan ya. Kilometer 40 ribuan, teman-teman. Ayla tipe X manual 2016, teman-teman. Ya. ya, kilometernya. Empat puluh ribu, empat puluh ribu, servis puluh ya Servis puluh ribu, resmi ya ribu, resmi, ya. teman-teman Ban-ban juga masih ya, cakep sekitar ya Sekitar 80 ribu, empat puluh ribu, empat puluh ribu, empat puluh ribu, empat puluh ribu, empat puluh ribu, empat puluh ribu, empat puluh ribu, empat puluh ribu, empat puluh untuk harga 97 juta untuk cash ya. Harganya 97 juta ya Bang Sem iya. ya. Masih bisa nego ya Masih Bang Sem ya. Nego. Nah, nanti nego langsung aja teman-teman Derosa Auto kontak Bang Sem ya. Iya. Betul. Kalau paket kreditnya sendiri Bang Sem? Paket kredit kita dari harga 90 juta dengan DP 15 juta. Iya. Hmm. Untuk angsurannya itu 2.695000 selama 47 kali. Nah teman-teman untuk kreditnya DP-nya 15 juta angsurannya 2,6 2, ya, ya selama selama 47 4 tahun ya teman-teman ya. ya Nah nanti untuk tanya-tanya langsung bisa langsung ke Bang Sem ya Untuk proses nanti bisa dibantu ya Bang Sem ya Bisa dibantu Pokoknya tinggal kontak aja Bang Sem pokoknya ya, Siap, bang ya? Ya. Siap Oke Bang kita lanjut lagi nih Bang ke sebelah Bang nah ini ada, ada Brio ya bang Brio Brio M Matic 2015 M Matic 2015 ya kilometernya berapa bang kilometer ini 103 103 teman-teman yeah. ya nah STNK-nya panjang ya bang untuk STNK tahun depan ya Tahun depan eh, ya iya, Sampai nah. tahun depan Bulan 6 2023 2023 Ini nama pribadi atau PT bang? Atas nama pribadi Atas nama pribadi teman-teman ya Jadi lebih mudah nanti untuk prosesnya ya bang yeah. ya Siap Nah uh, Kalau boleh tahu bang Sam Harganya berapa nih? Untuk harga cash kita jual 125 juta 125 ya yeah. Siap, 125 juta untuk Brio, Brio Matic, e Matic tipe E ya, tahun 2015. 15 ya. Teman-teman masih cukup terjangkau ya. Harganya juga standar ya. ya. nggak mahal-mahal banget pokoknya teman-teman ya. Betul. Nah, kalau untuk paket kreditnya Bang Teh, untuk paket kredit kita jual itu dari harga 120 juta. Iya. Untuk DP 19 juta ya. 19 juta. Angsuran 3 juta 430 ribu selama 4 tahun langsung pesan telepon bang Sem aja ya yeah. bang ya. Nah ini juga semuanya transmisi metiknya udah di metik oke okay lah. Udah Masih dicek ya bang ya. Kaki-kaki udah semua aman ya bang. Siap, pokoknya nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir Bukan, ya bang. Ya. Bukan, ya siap. Oke okay, teman-teman, kita lanjut lagi ke dalam ya. Nah ini ada ini Kalia, Kalia ya, bang. ya, ini Kalia tipe G. Tipe G ya? ya. tipe G 2019. 2019. 2019. Matic. Tipenya yeah. Matic ya bang ya yeah. transmisinya ya. Betul. Kali ag metik 2019. 6, 19, 19. Yeah. ya. Ya teman-teman. Kilometernya berapa bang? Kilometernya 96.000. 96.000 teman-teman. Nah ini juga untuk pajaknya masih bulan 2 tahun depan ya bang. Tahun depan. Dan Betul. Ini tangan pertama servis record. Servis record ya. Iya. Yeah nah ini pelatnya kebetulan Jakarta Utara genap teman-teman ya. ya nah ini Tuh. nama pribadi atau nama PT bang ini atas nama PT memang atas yang PT, PT ini ya? adalah perusahaan tapi bukan rental bukan rental ya tapi kampus ya kampus ya operasional kampus oh operasional kampus teman-teman ya. ya nah jadi mobilnya pasti dijamin aman karena memang bukan bekas rental mobilnya ya bang ya, ya. jadi kilometernya juga masih original ya bang ya. siap nah untuk harganya sendiri dibandol berapa, Bang? Harga cash Untuk bang? harganya ini dia untuk cash-nya 138 juta. Untuk harga cash-nya 138 juta, teman-teman. Yeah. Untuk kreditnya dengan DP berapa, Bang? dengan kredit itu dengan harga kredit 130 juta dan ya. DP-nya 23 juta. DP 23, angsuran? Angsuran 3.675000 selama 4 tahun. 3,6 ya, kurang ya. lebih ya, Bang ya. Kurang nah, ya. selama 4 tahun, teman-teman. Jadi untuk Kalia ini servisnya record dan juga semuanya lengkap ya, Bang lengkap ya. Kunci-kunci ya. semua lengkap ya, Bang. Ya. Siap, Matic-nya juga udah dicek ya bang, aman ya? Masih aman semua, kaki aman, kaki-kaki aman ya. Teman-teman nanti bisa datang langsung ke DHL Autocars, bisa test drive juga ya bang, yeah, ah, gitu. dan juga bisa cek unitnya langsung. Oke, okay? kita lanjut lagi nih bang. Nah ini mobil agak sedikit langka nih bang, Nissan Juke ya. Nissan Juke, yeah, Nissan Juke. ini Nissan Juke uh, tipe RX 2011. Tipe Matic RX ya, 2011 yeah, Matic ya bang. Gitu. Kilometernya berapa Bang? Kilometer ini sudah berjalan di dua 123 ribu. 123000 tiga ribu, 123000 teman-teman yeah. Ya masih worth it lah untuk tahun 2011 ya yeah, Bang ya Betul, betul sekali Nah uh, terus ini pajaknya bulan 9 ya Bang? Bulan 9 Ya yeah. pajak bulan 9 kebetulan ini atas nama pribadi ya bang? Pribadi Pribadi ya teman-teman ya Nah pajaknya agak mepet nanti bisa didiskusikan aja sama Bang Sam ya yeah. teman-teman Win-win solusinya seperti apa Nah Harganya sendiri berapa, Bang? bang? Untuk harga cashnya ya. Untuk harga cash kita jual 138 juta. Harga cash 138 juta, teman-teman, untuk Nissan Juke RX 2011. Ya. Nah, untuk paket kreditnya, Bang, sekalian, Bang. Untuk paket kredit, kita jual harga kredit itu ya. 130 juta. Iya, dengan DP 27 juta. Iya, angsuran 3.650.000 4 tahun. Angsurannya 3,5 ya? ya. 36 selama 4 tahun dengan DP 27 juta. 27 juta, teman-teman yeah. ya. Udah dapat Nissan Juke RX 2011. Oke, okay, Bang. Kita lanjut lagi, Bang. Ini buat family car nih, Bang. Ada si putih manis. Yeah. Ini banyak dicari orang. Honda Freed. Ya. Yeah. Honda Freed, Honda masih favorit ya sampai -sampai Masih ini, favorit. Iya. Yeah. Best sellernya nih teman-teman nih ya. Kalau misalnya ada yang cari Honda Freed susah nyari di mana-mana, kesini aja nih. Mobilnya masih mulus banget ya. Nanti kita kasih cek videonya ya. Nah ini Honda Freed tahun berapa bang? Ini Honda Freed tipe S, tipe S ya? Iya tipe S atau tipe SD ya? Tipe SD ya. Iya. Ini ah. 2014 Tahun 2014 ribu empat teman-teman yeah. ya. Nah kilometernya berapa bang? Kilometernya 94 puluh ribu yeah. ya. Sembilan puluh dan ini pajaknya bulan 10 ya, bulan bang. Sepuluh, nah, ya, memang agak mepet, tapi agak karena mepet kan juga belum bisa diperpanjang, ya. Betul sekali. Yeah. Nah, terus kalau misalnya ini, nah, kan nama pribadi atau pribadi, pribadi, pribadi ya, pribadi. siap, atau masih ada nama pribadi, teman-teman. Jadi, Honda Freed 2014 ini. Kita jual ya. Betul, harganya berapa, Bang? Kita jual itu harga cash 178 juta. Harga cash 178 juta, teman-teman yeah. ya. Untuk paket kreditnya, Bang, silakan, Bang. Harga kredit 168 juta ya, yeah. dengan DP 27 juta, angsuran 4 juta 4850 selama 4 tahun. Ya yeah. DP-nya 2 20... 27 juta 7 juta ya Angsuran 4,8 ya Bang ya 8, Selama ya. 4 tahun teman-teman ya Nah untuk yang cari Frit warna putih Tipe SD 2014 Langsung aja kontak Bang Sam Kalau harga tinggal bisik-bisikin aja ya Bang ya Bisa datang aja Siap, Siap. bisa datang aja Pokoknya harga yang paling terbaik Win-win solution ya Karena harga sebenarnya kalau untuk Frit ini nomor 2 nih Bang Unitnya ya, yang penting, unitnya Bang. Yang penting, yeah. <laughs> Oke, okay, kita lanjut lagi, teman-teman. Ke dalam yuk. Oke, okay, kita ada Outlander ya, Bang. Ya, Outlander tipe PX. Tipe PX Matic ya. Matic 2012. Matic 2012, teman-teman. Ya. ya. Kilometernya berapa, Bang? Kilometer ini 124.000 ya. 124.000 hmm. ya. Yeah. Nah, ini tangan pertama Tangan pertama juga teman-teman Dan service record Service record ya yeah. Dan kebetulan pajaknya panjang bulan 3 ya Bang Bulan ya? 3 Aa. Nah ini masih atas nama perorangan juga ya Bang Perorangan Perorangan teman-teman ya. Maticnya udah dicek ya Bang aman ya Bang Aman semua kaki-kaki aman Kaki-kaki aman Nah ini juga seller-nya dari Mitsubishi nih Ada yeah. Outlander Jadi yang cari Outlander ada di DHL Auto Car, teman -teman. Nah, Untuk harganya berapa Bang? Untuk harga kita jual harga cash itu 175 juta. Harga cashnya 175 juta, masih bisa nego ya Bang? Masih bisa nego. Masih bisa nego ya. Kalau mau nego ya dua 2 juta aman lah Bang ya? Aman lah. Aman ya? Aman. Langsung aja ke sini ya Bang? Langsung datang. Siap ya. Nah kalau untuk paket kreditnya Bang silakan Bang. Kita jual dengan harga kredit itu 168 juta. 168 ya. Dengan DP 22 juta. 22 juta. Dengan angsuran 4.857.000 selama 4 tahun. Iya. Ya, untuk harganya tadi sudah diin untuk paket kreditnya oleh Bang Sem. Jadi kalau ada yang mau nego langsung kontak Bang Sem. Gak usah lama-lama. Satu hari setelah penayangan video ini langsung buru-buru telepon aja ya Bang ya. Iya. Takutnya ini keburu laku ya Bang benar nggak? Iya <laughs> Karena udah mulai dikit-dikit Bang saya udah panik nih <laughs> dengan Outlander ini ya <laughs> Takut ada yang berebut ya Bang <laughs> Siap Oke teman-teman kita lanjut lagi ke barang antik si Biru nah, ya. Si Biru nih barang antik ya ini, Ini ada Katana Katana ya Katana tipe GX tahun 2000 Tipe GX tahun 2000 teman-teman yeah. Ya Jadi kalau kilometer mungkin nggak usah ditanyain lagi ya bang ya yeah. Karena tahun 2000 ya teman-teman langsung cek aja Yang penting barangnya mulus Antik ya kan Cacatannya rapi Semuanya tinggal siap pakai kita tinggal tanya harga, harganya ya. berapa bang? kalau untuk harga kita buka di 68 juta ya 68 juta ya, ya. Ah, masih bisa nego ya bang? masih bisa nego masih bisa nego, nego 3 jutaan mah masih aman ya bang? E, Datang aja Datang aja. Ya. <laughs> oke okay, teman-teman, masih bisa kredit gak nih bang? kalau kredit leasingnya udah nggak ada ya oh leasingnya udah nggak ada ya, karena ya. ini tahun 2000 ya teman-teman tahun 2000 jadi sudah only tidak cash. ada yang mau biayain ya betul, only jadi cash. only cash ya hmm. Mungkin kalau teman-teman mau kredit mendingan teman-teman beli dulu cash Abis itu BPKB di disekolahin ya bang Iya yeah. bener nggak? <laughs> oh, pinjam uang dulu ya <laughs> Pinjem <uang> dulu <laughs> Siap teman-teman Nah ini barang antik harganya cuma 68 juta Masih bisa nego pokoknya datang aja kontak langsung bang Sam ya yeah. Untuk yang ada di daerah Cari Katana DHL otokars yang ada Ya bang Siap Good. ada apa lagi bang? Ini Camry, Camry ya Camry ya bang? Iya yeah. Tapi ini udah terjual belum nih bang? Ini sudah ada yang booking? Oh, sudah ada yang booking ya, bang? Iya. Yeah. Waduh, alhamdulillah, mm. ya kan? Kita main. Sudah ada yang booking? Kamerinya sudah yeah. booking ya, sedang proses. Sedang proses yeah. ya. Tapi nggak apa-apa, bang. Informasiin aja kalau misalnya mungkin nanti buat acuannya teman-teman, ini kameranya tahun berapa nih, bang? Ini tahun 2013, tipe G 2500cc ya? 2500cc transmisi ya. otomatis ya, bang? Ya. Nah harganya berapa bang? Untuk harga ini kita jual uh, harga cash ya, ya, 198 juta. 198 dapat Camry teman-teman, di mana ya. lagi ya kan? Mobil mewah, bagus, enak dipakai, dan gengsinya ya. pokoknya udah nomor satu dah ya kan, kalau pakai Camry. Iya. <laughs> ini kreditnya berapa bang? Untuk kredit ini kita DP 15 juta. DP 15 ya? Iya, DP 15 juta dengan angsuran 6 juta 26.000 selama 4 tahun. Siap, DP-nya 20 20 DP-nya 15 juta. Oh, 15 juta. Oh, yeah. 15 juta ya? Angsurannya, Angsurannya 6 juta 26.000. 6 juta 26.000 selama 4 tahun. Selama 4 tahun masih 6 jutaan. DP-nya sih murah nih, teman-teman, ya yeah. kan? Iya. Angsurannya juga masih oke lah untuk sekelas Camry ya Bang ya Kilometer juga masih 92 ribu ya 92 teman-teman Tapi ini udah terbooking ya teman-teman ya Terbooking belum arti terjual Belum bukan yeah. arti telah terjual ya Masih yeah. on proses. Kalau mau ada yang beli cash Silahkan nah. telepon Bang Sam aja <laughs> kan Bang Sam yang atur pokoknya yeah. <laughs> Oke okay Bang Nah ini ada Fortuner ya Bang Fortuner iya yeah. Ini Fortuner, Fortuner Tipe G 2, tu, 2700 bensin ya Tipe G 2700 bensin teman-teman Tahun 2010 Tahun 2010 yeah. Transmisi Transmisinya Matic Matic ya teman-teman yeah. ya Kilometernya berapa Bang? Kilometer ini satu ribu satu ribu teman-teman ya kan Tipenya bensin tapi Maticnya pasti udah aman ya Bang dicek aman. ya Aman ya kaki-kaki juga aman ya Bang Iya yeah, betul Siap Nah harganya berapa Bang? cashnya Bang? Kalau untuk cash kita jual dua 203 tiga, teman-teman yeah. ya. Kalau untuk paket kreditnya bang? Untuk paket kredit itu kita jual DP 33 juta, DP 33 puluh tiga juta, angsuran lima juta empat selama 4 tahun lima juta 600 ya. Iya. 5,6 juta, teman-teman. 5 juta 400. Oh, sori. 54,4 ya. Iya. Iya, dapat fortuner hmm, ya. Tapi dengan catatan ini sudah terbooking juga, sedang proses oh, juga. Oh, udah terbooking ya, Bang ya. ya. Oh, ternyata sini sudah terbooking ya. Artinya lagi proses Kredit ya bang, proses kredit. Siap, nggak apa, apa Nanti buat Betul. bahan referensi teman-teman, kalau ada yang mau beli Fortuner bensin ya bang, yang acuan harga dengan ya. Dengan acuan harga ya. Nah, terus kita lanjut lagi ke sebelahnya. Ini mungkin ini lagi Tia di Sportage. repair ya bang, lagi dirapihin ya. Lagi dirapihin. Kia Sportage ya. ini Sportage memang ya. belum bisa kita jual. Betul. Iya karena, karena masih memang, dandan ya bang. Masih dandan ya. ya jadi Kia Dan... Sportage ini abang punya tahun. 2014 2014 ya, ya special edition ya special edition ya ya kilometernya berapa bang untuk kilometer saya gua belum hafal ya belum hafal ya iya karena kuncinya masih dicabut iya enggak ya. apa-apa artinya untuk harganya kira-kira berapa nih bang untuk harga kita jual ini Kia Sportage ini mm. kita jual 145 juta cash 145 juta cash ya, ya. teman-teman ya estimasi ya ah, estimasi ya estimasi Oke teman-teman, tadi kita sudah lihat stok punya DHL AutoCars ya Ada Ayla, Ayla ada Kalia, Brio ada Frit, kan. ya. ada Brio, ada Nissan Juk. Juke ya. Nah, ya Outlander, Outlander. Ada G Katana, Katana ya, Suju Katana, Katana ya, ya. Nah, nah, terus juga ada beberapa yang memang sudah diproses untuk kreditnya ya Bang ya, ya betul. Siap Oke, teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya nanti bisa langsung kontak Bang Sem, nanti nomor teleponnya kita taruh di kolom deskripsi kita ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ya, Bang ya. Yeah. Dan juga tonton terus channelnya di Rosa Auto karena di channel ini kita akan bagiin informasi stok showroom ya. Barangkali memang ada yang teman-teman cari ini mobilnya yeah. gitu. Jadi dapat langsung kontak, nego harga, datang lihat proses bener bang siap oke okay, bang Sim sebelum ya. kita tutup mungkin ada pesan untuk calon customernya nya DHL Auto cars ya bang silakan bang ya untuk yang mau datang pesan lihat dan cocok kita bisa test drive betul bisa test drive ya iya itu aja sih itu saya. aja ya pokoknya dijamin gak kecewa kalau beli di, di DHL ya karena memang datang test drive buktiin kalau memang mobil ini Siap pakai ya, Bang. Siap pakai. Betul sekali yeah. dan harga sudah sesuai dengan kondisi ya, Bang. Kondisi, Betul yeah. sekali. Oke. Okay? Teman-teman kalau gitu jangan lupa nanti kontak Bang Sem untuk pesan kendaraannya. Kalau ada barang yang enggak ada di sini mau dicari juga bisa ya, Bang. Bisa. Bisa juga. Artinya masuk daftar indenan ya, Bang? Yeah. Yang penting cariin jangan yang bekas nabrak. Yeah. Benar enggak, yeah. Bang? So. Jangan yang bekas banjir. Yang harganya murah. Murah. Betul, ya. Yeah. Oke, okay, kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak. Kita pamit, Bang Sem, Terima ya, ya. kasih ya. sama-sama. Dan saya doakan untuk teman-teman dari Rusa Auto, rezekinya banyak, banyak rezeki, rezekinya berlimpah. pesan mobilnya di DHL Auto yeah. ya, Oke okay. Terima kasih banyak. Wabillahi Taufik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channelnya okay. di Rusa Auto.